Ingin seperti santri berbaju putih yang tiba-tiba datang menghadapmu, duduk menyentuhkan kedua telapak tangannya di atas paha-pahamu, muliamu. Lalu aku akan bertanya, "Ya Rasulullah, tentang Islamku? Ya Rasulullah, tentang imanku? Ya Rasulullah?" Tentang ihsanku Ya Rasulullah Mulut dan hatiku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah Dan engkau ya Rasul utusan Allah Tapi ku sembah juga diriku astagfirullah Dan risalahmu hanya kubaca baca bagai sejarah Ya Rasulullah Setiap saat jasadku sholat setiap kali tubuhku bersimpuh Diriku jua yang kuingat Setiap saat ku baca sholawat Setiap kali tak lupa ku baca salam Assalamualaikum Ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi juga rahmat dan berkat Allah Tapi tak pernah aku sadari Apakah di hadapanku kau menjawab salamku Bahkan apakah aku menyalamimu? Ya Rasulullah, ragaku berpuasa dan jiwaku ku lepas sebagai kuda. Ya Rasulullah, sekali-kali ku bayar zakat dengan niat dapat balasan kontan dan berlipat. Ya Rasulullah, aku pernah naik haji sambil menaikan gengsi. Ya Rasulullah, sudah islamkah aku? Ya Rasulullah Aku percaya Allah dan sifat-sifatnya Aku percaya malaikat Percaya kitab-kitab sucinya Percaya nabi-nabi utusannya Aku percaya akhirat Percaya kodok kodarnya Seperti yang ku catat dan ku hafal dari ustad Tapi aku tak tahu Seberapa besar itu mempengaruhi lakuku Ya Rasulullah sudah imankah aku? Ya Rasulullah, setiap ku dengar panggilan aku menghadap Allah, tapi apakah ia menjumpaiku? Sedang wajah dan hatiku tak menentu. Ya Rasulullah, dapatkah aku berihsan, Ya Rasulullah, ku ingin menatap meski sekejap wajahmu yang elok mengerlap. Setelah sekian lama mataku hanya menangkap gelap Ya Rasulullah Ku ingin mereguk senyummu yang segar Setelah dahaga di padang kehidupan hambar Hampir membuatku terkapar Ya Rasulullah Meski secercah teteskan padaku cahayamu Buat bekalku sekali lagi menghampirinya